Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala sakinata ala qulubil mu'minin li yazdaduu imanan ma'a imanihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya wala rasula ba'dahu ma ba'dahu. Ayah Bunda, teman-teman dan sahabat GMC yang dimuliakan Allah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Luar biasa Selalu ceria Allahu Akbar dan bunda teman-teman dan sahabat IMC Dibolehkan Allah Tidak terasa Alhamdulillah pada hari ini Kita telah memasuki hari yang ke-20 Dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini Tidak terasa 19 hari Bahkan sudah 20 hari berlalu dari awal Ramadan sampai ke hari ini. Dan tidak terasa pula ternyata hari ini adalah hari 10 penggalan yang kedua akan berakhir dan kita akan memasuki hari ke-21 tepatnya nanti malam akan dimulai dengan itikaf di malam yang pertama. Nah, teman-teman sampai di MC yang dimuliakan Allah Bapak tetap memberikan semangat dan motivasi Semoga memasuki hari-hari akhir Ramadan atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan Kita tetap bersemangat, kita tetap kuat Jaga fisik kita, jaga kesehatan kita, jaga psikologis ataupun rohania kita Sehingga kita benar-benar bisa menuntaskan ibadah puasa Ramadan di tahun ini dengan sempurna dan berharap sebagaimana yang Allah katakan di surat Al-Baqarah 183 di akhir ayat tersebut Allah katakan La Semoga ibadah puasa kita di tahun ini menjadi orang-orang yang bertakwa Teman-teman sahabat IMC yang dimuliakan Allah Tetap semangat, jangan kendor, jangan lelah, jangan letih Walaupun sebenarnya pada kenyataannya berpuasa memang berlelah-lelah, berletih-letih, lemas dan lesu Itu hal yang manusiawi secara medis atau kesehatan Akan tetapi dengan kekuatan iman yang kita miliki Semoga kita dapat menuntaskan ibadah puasa Ramadan kita di tahun ini secara Sempurna Nah teman-teman Allah. Bagaimana teman-teman yang akan ibadah pasal Ramadan tahun ini Apakah lancar semua Insya Allah tetap lancar ya Bapak juga mengingatkan Jangan lupa yang pertama Mengisi buku kegiatan amalia Ramadannya Khususnya anak SD dan SMP Kemudian yang kedua Jika sudah ada beberapa hafalan Al-Quran Maka terus diulangi tadi dimuraja ah, Agar hafalan-hafalan tersebut tidak terlupakan yang ketiga, perbanyak tilawah Al-Quran Jadi di bulan Ramadan ini kita sangat dianjurkan sekali Untuk memperbanyak tilawah Al-Quran Karena Ramadan adalah bulannya Al-Quran Maka lebih kita perbanyak, lebih kita perketat lagi Dan kita intensifkan lagi tilawah kita Atau komunikasi kita Atau bacaan kita dengan Al-Quran Jangan kendor, tetap semangat Kemudian yang keempat Mengingatkan kembali bahasanya mulai malam ini sampai ke hari terakhir Ramadan nanti sudah mulai malam etikad. Nah bagi teman-teman yang mempunyai kemampuan fisik yang kuat silakan kalau mau beretikad. Demikian barangkali motivasi dari Bapak yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kita dalam keadaan sedal fiat sehingga kita dapat menyelesaikan ibadah puasa Ramadan kita pada tahun ini secara sempurna. Walaikumikum, Assalamualaikum, warahmatullahi Wabarakatuh.